Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dulur-dulur Babaturan Anu kolhot Anu ngora Ya ibu-ibuna Ya bapak-bapak Pemuda-pemudi Wayahna tahun iumah Uluwaka Baralikila Ke kampung Karena ya, Kumagrik kuma itu Orang Ayana Pandemi Atau wabah Virus corona Mugi-mugi ya, Tadi tiap ya, Orang dengan Tidak pulang Mudik ya, balik balikila Ke kampung-kampung Orang Ini adalah upaya orang yang intiar orang supaya orang terbebas dari virus covid 19 nya jadi wayahna ayana karena teknologi gini canggih, jadi orang bisa videoan ya. video call atau fast time lah naon lah nu aina, teknologi nu orang gunakan untuk menyambung jeng nyambung silaturahmi jeng meminta maaf pak kalau orang sadayana lain orang terjamu gak kak kolot terjamu gak kak dulur tapi bagian ikhtiar orang supaya tadi paparan virus corona yang terutama covid-19 ya, tidak sampai ke kabupaten lebah ya. Namun bapak ibu dulur-dulur kabe teteh kakaknya yang ya. anak-anak incu putu kabe iya namun eta balik eta bagian dari sumbang si orang kepada bangsa jen daerah orang karena orang cinta kepada kabupaten lebak nah lamun orang mulai ngadukung babarangan ya jadi kuki tunak wayahna hula cicing di masing-masing nuayena -masing, domisili atau nuker digawe di jakarta atau digawe di tangerang wayahna hula cicing by hula ulah wakabalin nah, insya allah orang kesuabah iyo non hengkang di alam dunia ia orang bisa silaturahmi baik itu banyak pesen tiablinya mogi mogi iyo ke orang di abdi, ya. Mugi -mugi laksanakan babarangan. Nah, Hatur nuhun, salam silaturrahim Abdi Kasadyana, moga orang dipaparin kesehatan kakiatan, jang ayatina tang tayangan allah ta'ala dan masyarakat kabupaten lebak khususnya kurang terhindar dari virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.